Negara-negara di dunia yang mengalami krisis bahkan menuju kebangkrutan. Alangkah bijaknya, jika Anda menekan tombol subscribe bagi yang belum. Bagi yang sudah, mohon like, share dan komentarnya, agar kami tetap bisa eksis menyampaikan info-info selanjutnya. 1. Sri Lanka, negara ini memiliki hutang sebesar 51 miliar dolar dan tidak mampu untuk membayarnya. Dan pada akhir Maret tahun 2022, negara Sri Lanka mengalami krisis yang akhirnya rakyat memaksa Presiden Gotabaya Rajapaksa untuk mundur dari jabatannya. 2. Argentina. Diprediksi Argentina akan mengalami inflasi lebih dari 70% dengan berdasarkan data bahwa 4 dari 10 orang warga berada dalam kemiskinan. Dan bank sentral di Argentina telah menghabiskan cadangan devisanya sehingga membuat nilai mata uang menjadi melemah. 3. Afghanistan. Penduduk di Afghanistan sebanyak 38 juta mengalami kekurangan pangan. Sejak NATO dan Amerika menarik diri dari negara itu karena Taliban mengambil alih kekuasaan, hal ini yang memacu Afghanistan mengalami krisis ekonomi. Taliban menghentikan bantuan dari negara asing yang selama ini Afghanistan bergantung kepada mereka. Dengan Taliban menutup bantuan dari asing, akhirnya Afghanistan harus mengalami krisis. 4. Laos Sejak pandemi melanda dunia, termasuk Laos, membuat harga-harga di Laos naik, ditambah banyaknya gelombang PHK bagi pegawai yang akhirnya membawa mereka menjadi warga miskin. 5. Mesir Negara gurun pasir terluas ini, mengalami lonjakan inflasi sebesar 15%, yang akhirnya membuat 103 juta penduduk Mesir mengalami kemiskinan. 6. Lebanon Perang saudara yang berkepanjangan di negara ini, memicu terjadinya kemiskinan, yang sebelumnya negara ini sudah mengalami inflasi yang cukup tinggi. Sejak 2021 nilai tukar mata uang Lebanon terperosok dalam, hingga 90 hingga membuat Lebanon gagal membayar hutang luar negerinya sebesar 90 miliar dolar. 7. Turki Turki masuk ke dalam pusaran inflasi sedalam 60% hingga membuat banyak perusahaan gulung tikar dan berdampak pada warga yang menjadi pengangguran. Bermacam upaya dilakukan oleh pemimpin Turki seperti mencabut subsidi bahan bakar dan memotong pajak, namun krisis ini masih berlangsung sehingga membuat masyarakat dan pemerintah bersikeras menghadapinya. Kebangkrutan negara-negara ini bukan hanya faktor internal, namun faktor eksternal pun menjadi indikator yang membawa pada level krisis. Bagaimana dengan negara kita Indonesia? Berikan pendapat Anda, pada kolom komentar. Mari tetap kita jaga dan kita kawal NKRI. Terima kasih.